lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi untuk video kali ini tuh apa ya? Mau bikin tutorial cara masang apa? Stop lamp, stop lamp yang kayak punya saya yang tanpa spark tuh. Itu banyak yang minta, banyak yang nanyain gimana sih cara masangnya. Sebenarnya masangnya tuh gampang, tinggal pakai plat-plat kayak gini doang. Cuma banyak yang DM, banyak yang nanya caranya gimana. Ya udahlah sekalian dibuatin video. Hari ini cek dulu keyboardnya, jadi stop nya tuh ada dalam sini. Terus ini tempatnya juga lumayan gede, kayaknya isinya bukan cuma stop lamp doang, ada part-part lainnya apa aja itu. Langsung aja kita buka. Semua, perkenalkan nama aku Rena Oktarina. Di video kali ini, aku bakalan nginformasiin uh, mengenai suplemen stamina pria. Nah, khususnya untuk brobro semua yang senang reading, touring, atau melakukan aktivitas seperti Willy, ya tentunya harus mengeluarkan stamina tenaga yang lumayan juga, ya. Nah, selain makan makanan yang bergizi dan istirahat cukup untuk menjaga stamina agar selalu kuat dan terjaga aku saranin untuk konsumsi nf -vitamil. Nah, nf-vitamil ini tuh e, obat e, stamina pria obat kuat stamina pria bukan hanya untuk perhubungan dengan pasangan tetapi bisa dikonsumsi sehari-hari cukup satu kapsul aja untuk menjaga stamina agar e, selalu merasa kuat dan fit ya Nah untuk informasi mengenai seputar suplemen-suplemen uh, pria lainnya, bro bro semua bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini dan aku kasih info juga untuk bro bro semua produk yang aku jual ini udah aman banget, nah karena sudah mendapatkan izin edar dari badan pom sudah terdapat nomor pom dan juga halal, nah bro bro semua bisa order di aku dengan harga termurah tentunya dan juga untuk kerahasiaan terjamin. Dan untuk pembayaran bisa melakukan pembayaran link atas nama Rena Oktarina. Selain atas nama Rena Oktarina, berarti itu bukan aku ya. Pokoknya aku tunggu orderan dari Brobro -bro semua ya. Jadi bukan hanya motor Brobro -bro semua yang keren, tetapi stamina fisik Brobro -bro semua juga keren ya. Ini udah kebuka Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, buat kalian yang mau beli spare part spare partnya itu, kayak yang spare part modif yang saya pakai, itu belinya di mana? Ini belinya di sini, Faizal Emek Shop. Ini ada ini. Langsung aja ke Instagramnya atau ada WhatsAppnya. Jadi biar Gak pada nanya-nanya kan belinya di mana, beli stop lemnya dimana di mana, beli ininya di mana, beli itunya di mana. Langsung aja gua kasih tahu di awal biar enggak apa? Biar enggak banyak yang nanya. Kita keluarin dulu satu-satulah. <tuh> Oke, okay, udah habis. Oke, okay, jadi ini dia isinya ada lima kita buka dulu satu-satu dari ini aja lah yang paling gampang jadi ini dia ini ada pedal gear left apa gear lever apa sih namanya pedal personally merek Scarlett ini dia ini yang udah CNC mungkin nanti kita sekalian pasang sekalian apa masang stop lamp sekalian kita masang ini juga ini sama ini sama ini jadi ini dia pedalnya bukanya gimana yang enggak ada ini lagi lah bukanya terus ini dia ini juga baru keluar ini tuh cover gear jadi penutup gear gear apa gear belakang tapi yang di depannya itu yang gear depannya ini yang CNC juga warna biru ini cakep nih nanti sekalian kita pasang juga ini dusnya bagus nih. ini tuh pedal rem ini bisa dibuat nih pedal rem buat 2155 ini oh. gimana sih keluarnya nah ini dia ini ada apanya di dalam ini tuh buat apa sih kalau yang ini buat ininya mungkin nantilah jadi ini dia pedal remnya ini pedal rem udah CNC merek Scarlet warna biru kalau yang sekarang saya pakai itu pedal rem standar cuma depannya dipotong terus beli punya KLX yang kayak gini tapi punya KLX tapi cuma diambil depannya aja karena kan kalau di pas punya KLX dipasang di WR belakangnya beda kalau KLX kan dia lurus kalau WR tuh dia yang melengkung gini jadi udah kemarin saya akalin, beli pedal kayak gini, punya KLX tuh harganya lumayan, 280-an kalau nggak salah. Punya KLX, tapi yang kepake cuma ujungnya aja, depannya, pijakannya. Terus saya potong yang pijakan yang standar, depannya, terus bikin lubang, pakai baut. Tapi sekarang udah keluar, punya WR, merek Scarlett. Ini juga baru keluar ini, cakep nih jadi enggak perlu eh bisa nekuk juga ternyata kalau jatuh nih nih kita singkirin dulu sekarang ini nih nah ini dia intinya ini tuh stop lemnya jadi ini dia stop lem yang kayak saya pakai tanpa spakbor jadi diselipin di sini di bawah spakbor gini lah nanti kelihatan nanti ke pas kita pasang jadi, ini dia. Ini ada dudukan plat nomornya juga. nih bisa kalian pakai, bisa nggak terserah sih. Kalau pakai dudukan plat nomor ini, enaknya tuh bisa dilipat. Jadi, plat nomor bisa dilipat ke belakang gini. Kita terus maju ini, ini tuh 3-in 1. Jadi, udah include lampu sen juga, udah LED. <tuh> Kalau untuk cahaya ininya, kayak lampu remnya sama lampu senya tuh tetap cahaya normal, kayak. Warnanya normal maksudnya. Lampu remnya warna belakang, lampu sennya warna Eh, lampu rem warna belakang tuh gimana ceritanya, Cuk? Apa sih namanya? Lampu remnya warna merah, terus lampu sennya warna kuning tetap warnanya. nggak, nggak macem macam lah kalau buat lampu warna lampu sen tuh. Karena gimana ya kalau lampu sen warna putih, warna merah itu tuh lebih nyusahin orang gitu ya kayak gimana kalau misalnya kita dari jauh ngerem, lampu lampu sen nih, eh apa lampu sen, kita mau belok tapi lampu sen kita warna merah, nah itu itu kalau malam, kalau dari jauh kelihatan orang tuh bukan kayak lampu sen jadi kayak lampu rem, jadi orang tahunya tuh, oh kita ngerem bukan kasih lampu sen, kayak gitu makanya lampu sen tuh warna kuning buat nandain kalau itu tuh lampu sen dan lampu rem warna merah buat nandain kalau itu itu tuh lampu merah. Jadi kalau misalnya nyalanya merah dari jauh, kalau malam nih dari jauh kan kita nggak terlalu kelihatan. Cuma kelihatan lampunya aja. Nah, kalau kelihatan warna merah berarti itu orang udah tahu oh ini belakang bagian belakang kayak belakang mobil, bagian belakang motor gitu. Terus kalau misalnya lampu merahnya nyala berarti kita lagi ngerem gitu. Kalau saya mah harus tetap pakai lampu belakang soalnya kasihan orang di belakang kalau ini Biarpun modifnya macam-macam Seenggaknya tet tetap pakai lampu belakang gitu Karena kasihan kalau malam Orang di belakang nggak kelihatan Nanti tiba-tiba nubruk aja Kan gak enak kan Lagi jalan nge -nge -nge -nge. Apa kondisi malam kan Gak ada apa gak ada lampu jalan atau apa Pas kita berhenti Atau lagi mau belok Tiba-tiba ditubruk dari belakang Gara-gara nggak -gara ada lampu belakang Oke kita lanjut lagi ke yang satunya wih 4 nah ini dia ini itu lampu LED buat BR155 ini lampu LED nya merek Protaper, Oke kita lanjut lagi besok Oke sekarang kita pasang ini ini kita pasang yang gampang yang mana dulu pedal persneling paling ini sama ini cover gear tapi ini kita bukain dulu cover bloknya soalnya ini kan nempel di dalam sama ini sih dari bawah baik kita buka dulu oke ini udah kebuka cover gear ini cover gear lamanya juga udah kebuka nih kotor cok penuh oli <gih> nih cover gear lama sekarang tinggal kita pasang ini cakep nih ini mau sebenarnya mau lepas cover cuma bloknya lecet-lecet paling nanti pengen dicat silver lagi dirapihin soalnya kalau bloknya silver tuh cakep gitu soalnya engine guardnya silver arm silver sama usd silver kan jadi kayaknya cakep Cuma nanti ajalah kita rapihin dulu bloknya sekarang kita pasang ini dulu baru pasang pedal persneling ini pedal persneling yang lamanya ini yang baru cakep cuk scarlet Langsung aja kita pasang. Nah jadi cara pasangnya itu kan ini tadi dapat baut tuh, baut sama bosing nih. Coba kita ambil bosing yang ini. Ini kan dapat baut sama bosing. Ini bosing namanya. Bosingnya kita taruh di dalam sini. Nih. Jadi biar dia di bagian dalam bosingnya. Jadi bosingnya di bagian dalam bukan di bagian luar. Nah jadi kayak gini nih bosingnya. Bosingnya di bagian dalam. Terus untuk posisinya itu becok dan untuk posisinya tuh kayak gini, tulisan scarletnya di atas, jangan kebalik gini cok, ya iyalah gak akan, gak akan bisa juga kalau kebalik mah pokoknya gini posisinya. <laughs> nah jadi gini dia udah kepasangnya posisinya, mungkin nanti cover kita potong aja lah, kita buang yang bagian gearnya ini, terus kita gini. Nah nanti baru kita potong, <coughs> kita masang ini dulu, apa sih namanya pedal persneling? kalau udah kepasang kita pasang ini terus kita potong cover bloknya buang yang bagian gearnya jadi ini dia pedal persnelingnya ini yang lama penuh oli co. jadi ini dia yang baru birunya lebih bagus sih kalau yang scarlet nih. lebih apa ya lebih keluar lah birunya terus kita pasang terus nanti kalau pasang itu pedal persneling posisinya dipasin dulu sama kaki posisi ininya kan nyamannya kaki kayak gimana jangan sampai terlalu ke atas atau terlalu ke bawah nanti malah jadi nggak enak makanya dipasin dulu sama kaki gini kayaknya mah saya iya yeah. eh terlalu kurang kurang ke bawah nanti nyongkelnya kurang enak nah gini pas oke okay, udah pas tinggal kita baut aja sih situ. oke jadi ini pedal remnya udah kelepas yang lama ini harus buka footstep kalau mau lepas pedal rem ini biar apa yang ngebuka pengait-pengaitnya ini apa sih namanya sepi atau apa sih kawat-kawat ininya tuh biar gampang jadi harus buka footstep jadi nih ini tuh pedal rem standar pedal rem standar bawaan original cuma ujungnya dipotong kan kalau yang standar tuh ujungnya permanen tuh sama saya dipotong Dipasangin ujung yang pedal rem KLX nih, dipotong terus dibikin lubang, dibor, tuh kayak gitu tuh. Jadi, <tuh> sayang aja gitu beli pedal rem KLX, harga 250 lebih, hampir 280 kalau nggak salah. Cuma diambil ujungnya doang. Jadinya sayang gitu. Cuma kepake ujung doang 280.000. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga modif sekarang kita pasang yang scarlet ini kan udah enak udah PNP buat pr emang khusus WR sih nih biru cakep Oke jadi ini kita langsung pasang tapi sebelum dipasang kita kasih ini dulu pelumas biar licin masuknya eh maksudnya ini apa biar enak geraknya gitu pelumas atau pelicin eh maksudnya ini apa gemuk-gemuk pelumas emang apa pelumas gemuk maksudnya kita kasih di bagian sini sama di bagian sininya Di bagian ini apa sih namanya nih Ini nih Mohon maaf tangannya kotor Soalnya ya bongkar motor Oke jadi ini udah kepasang Ini dia modelnya udah lipat sistemnya nih Udah lipat Jadi kalau misalnya amit-amit jatuh Dia langsung kelipat gini Jadi nggak akan bengkok atau patah Karena udah sistem lipat Kayak handle gitulah. Jadi aman kalau jatuh. Pedal persneling juga sih kayaknya. Coba kita lihat pedal persnelingnya. Oke, pedal persnelingnya juga udah model lipat. Jadi aman kalau jatuh, langsung kelipat. Pedal persneling, cover gear udah, pedal rem udah. Sekarang kita tinggal motong ini dia, cover apa cover blok ntar kita lanjut lagi Soalnya minjam gurinda di depan Gak punya gurinda ya kan <gif> Ada bengkel di depan kita minjam Oke jadi sekarang kita pasang stop nya ini Ini udah sama sekalian sama dudukannya Ini tapi ini dudukannya ini Buat WR Buat WR 155 Kalau buat CRF KLX Mungkin bisa nyesuaiin lah Jadi nanti dia kayak gini pasangnya Nih Mana sih Ah Jadi nanti dia pasangnya gini ini ada dudukan plat nomornya juga nih kalau mau pasang plat nomor ya ini dipasang kalau nggak mau pasang plat nomor ya ininya tinggal dicabut plat ininya plat dudukan ini ini bisa dilipat juga sih jadi plat nomor tuh bisa dilipat nih. bisa dilipat ke bawah bisa dilipat ke atas dituruni maksudnya diturunin ke bawah. oke jadi sekarang kita pasang ini dulu terus nanti kita lihat hasilnya kayak gimana sih kalau udah dipasang ini 3 in 1 ya jadi udah ada lampu sen lampu rem Jadi gini dia kalau udah kepasang. Ini. Ini ada dudukan plat nomor, jadi kalau mau pakai plat nomor juga bisa, bisa dilipat juga nih. Kalau nggak mau pakai plat nomor juga bisa dicabut dari sini aja. Ini kan pakai L berapa nih? Ada engselnya nih. Ini pakai kunci L4 apa L3 gitu, kecil pokoknya. Jadi tinggal lepas dari engselnya aja sini. Kalau mau lepas dudukan plat nomornya. Tapi kalau kata saya mah cakep pakai ini sih, dudukan plat nomor. Lebih gimana gitu. Kayak setelan-setelan luar negeri gitu, kan? Super super apa? Setelan supermoto luar negeri kan pada pakai plat nomor di sini, cuma bisa dilipatkan plat nomornya. Coba kita lihat lampunya kayak gimana. Nah, jadi ini dia lampunya, ini lampu kotanya atau lampu senjanya. Lah. Terus ini lampu remnya, Ntar kita matiin dulu. Kita matiin. Nah, ini dia lampu remnya itu lampu rem terus lampu sein kanan kelihatan eh lampu sein kiri tadi ding, ini lampu sein kanan kelihatan kan dari jauh juga masih kelihatan kalau siang Nih. tuh masih kelihatan ini lampu hazardnya Cuma mohon maaf, ini kotor. Nanti baru mau dicuci. Pokoknya, udah lengkap lah. 3000-an ada lampu sein, udah include, jadi nggak perlu ini. Jadi, buat kalian yang mau order lampu stop lamp kayak gini, langsung aja ke Instagramnya Faisal Shop. Udah tinggal pasang kalau buat wr 155 Terus, kalau pakai stop lamp ini tuh apa ya? Nggak terlalu kelihatan gitu kalau kita pakai stop lamp karena bukan gak kelihatan lampu stop lampnya gak kelihatan ada stop lamp gitu karena kacanya ini smoke kalau siang gak kelihatan gitu simple, dia kelihatan kalau nyala doang jadi buat kalian yang pengen tampil simple kelihatan simple tapi pengen safety takut ketubruk orang dari belakang ya kan karena gak ada lampu belakang kalau malam itu paling rawan jadi kalian bisa pakai stop lamp ini pengen simple tapi safety, tetap safety maksudnya ada lampu belakang. karena kan kebanyakan apa supermoto supermoto kan nggak pakai lampu belakang kan, sama plat depan belakang. kalau saya mah tetap pakai karena ya jujur kalau lihat motor pas malam hari nggak pakai stop lamp itu nggak pakai lampu belakang tuh kadang suka emosi juga, <tuk> takut nanti kita tabrak kita salah <tuk> padahal nggak ada lampu belakang. Oke okay, jadi gitu aja untuk video pemasangan stoplame hari ini buat kalian yang mau order bisa langsung ke Instagramnya Shop atau nanti saya taruh link, link whatsappnya di deskripsi video di bawah Oke okay. ini kameranya mau dikirim soalnya ada yang beli kan dijual kamera lama ini yang GoPro ini yang dipakai GoPro 8 mau up ke Hero 10 Jadi mau dikirim hari ini udah dibayar <laughs> Oke okay, see you next video